Hai guys, bagi kalian kalangan pecinta ikan predator, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan ikan chana. Ikan chana ini memang punya daya tariknya tersendiri Dikenal juga dengan istilah snakehead fish atau sangat populer disebut dengan ikan gabus Chana ternyata punya banyak sekali jenisnya guys Bahkan akhir-akhir ini sangat banyak yang memburu ikan ini untuk dijadikan sebagai ikan peliharaan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 deh apa yang berbeda Masya Allah di ekor teman itu ada nafasnya uh, Allah dan aku tuh baru tahu terus sekitar kemarin tiga hari yang lalu padahal ini tuh udah lama banget sama kami Masya Allah kuasa ya Allah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 Di nomor 5 ditempati oleh Chan Argus. Chan Argus adalah salah satu jenis ikan snakehead yang cukup fenomenal. Ikan ini berasal dari Sungai Kuning dan Sungai Yangtze di Tiongkok, berbagai sungai di semenanjung Korea dan di beberapa wilayah Rusia. Dalam bahasa Inggris ikan ini disebut dengan Northern Snakehead, ya meski orang Indonesia lebih akrab dengan sapaan Chan Argus. Warna tubuhnya bertotol-totol membuat ikan ini nampak cukup unik sekaligus garang sehingga menjadikannya daya tarik tersendiri guys by the way ikan ini termasuk snackhead yang bertubuh lumayan besar ya karena bentuk fisik dari ikan cana argus hampir sama seperti ikan gabus pada umumnya namun corak warnanya yang membuatnya unik sekaligus garang nah kalau untuk harganya ikan cana argus ini lumayan mahal yaitu 700.000 rupiah untuk ukuran 20 cm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 Harganya pun sama untuk anakan mulai 200.000 sampai 800.000. Untuk ikan yang besar kisaran harga 1 juta sampai 20 juta. Nah, itu dia tadi 5 jenis ikan cana yang punya harga fantastis guys. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau memelihara ikan cana ya guys. Dan kami juga ucapkan terima kasih sudah menonton channel kami. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share and subscribe. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Bye-bye.